serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kembali viral mengenai kabar soal Lesti Kejora yang buka suara, "Persahabatnya perihal Pencabutan Laporan". Kali ini, kabar langsung masuk akun Tura, Lesti Kejora buka suara dan maafkan Rizky Bilar dengan alasan anak. Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar yang kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan anak demi mempertahankan dan keberlangsungan rumah tangganya. Lesti Kejora kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, didampingi ayahnya dan kuasa hukumnya Bapak Sandi Arifin. Kita lihat persahabat ya, dari raut wajahnya ayah Kejora, Masya Allah, terlihat sedih. Mudah-mudahan ya untuk Rizky Bilar tidak lagi mengulang kembali perlakuan yang tidak patut dicontoh, persahabat. Kita doakan mudah-mudahan Mudah lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat slide kedua ini, persahabat ya perdamaian antara lesti dan Rizky Billar semalam langsung didampingi juga oleh kuasa hukum Rizky Billar Bapak Hot masih tumpul. Masya Allah ada keluarga besar Rizky Billar juga di sana. Kita berharap banget ya mudah-mudahan tentunya permasalahan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk semuanya Termasuk Rizky Bilar Semoga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali Amin Dan kita lihat juga persahabat ya di slide berikutnya ini ada tentunya isi laporan Mengenai cabutan laporan dari Bunda Lesi Kejora terhadap Rizky Bilar yang tentunya Hari ini pun masih berada di Polres Metro Jakarta Selatan Masih dalam tentunya tahanan Kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Ernie underscore Ucu mengatakan Mungkin Lesti udah dapat petunjuk sehabis pulang umroh Doakan yang terbaik aja Itu kalimat komentar yang positif dari salah satu netizen ya masyaAllah, Allah Doakan dukung yang terbaik untuk Lesti Kejora Semoga Bunda Lesti selalu menjadi wanita kuat dan selalu menjadi wanita hebat Selanjutnya juga persahabat Ada sebuah postingan, momen sang ayah saat dampingi sang anak tercinta Bunda Lesti Kejora Terlihat raut wajahnya ayah membuat kita sedih Membuat kita terharu persahabat ya Lelaki yang sangat begitu menyayangi anak tercintanya Anak putri kesayangannya Lesti harus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang suami Rizky Bilar, padahal sudah dititipkan. Dari ayah Kejora sudah menitipkan kepada Rizky Billar untuk menjaga, membahagiakan sang putri Bunda Lesti. Namun kenyataannya ya. Rizky Bilar tentunya melanggar dan memperlakukan Lesti Kejora dengan tidak baik, tetapi... Lesti Kejora memaafkan dan tentunya persahabat ya Mereka berdua antara Lesti Bilar sudah berdamai Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa mensupport keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora Dan semoga persahabat Rizky Bilar tidak mengulangi perbuatannya kembali, amin Dan tentunya Ekejora Kejora pun bilang persahabat ya Bahwa saat datang aja Kejora langsung dipeluk oleh Rizky Bilar dan meminta maaf dan mereka pun, Lesti Bilar, sudah ada perjanjian khusus, persahabat ya. Langsung juga di atas materai, semoga perjanjian ini pun tidak dilanggar oleh Rizky Bilar. Amin. Kita lihat persahabat di beberapa tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Ayu Anuskor Wulan mengatakan, Kelihatan banget wajah ayah masih menyimpan kecewa dan marah, tapi ayah selalu mendukung keputusan dedek begitu salutnya dengan sang ayah mudah-mudahan ayah kejora pun bersahabatnya selalu diberikan kesabaran kekuatan dan semoga apapun yang diambil keputusan itu oleh Lesti itu yang terbaik untuknya amin berikutnya juga bersahabatnya cidukan tentunya dari Lesti Rizky Bilar Masya Allah pasti kita juga terharu menangis saat melihat bunda Lesti kejora preskon bersahabatnya untuk membuka suara perihal apa yang dilakukannya soal pencabutan laporan kita lihat juga di beberapa tanggapan di postingan ini dari akun desi.kustianingsih9 mengatakan siapa yang di sini lihat tadi dede pas ngomong depan media terus nangis aku nangis padahal enggak kenal nggak pernah ketemu ya Allah dede dan keluarga hatinya terbuat dari apa Insya allah ada juga persahabatnya tanggapan dari Umi Kalsum, tujuh mengatakan, Sehat selalu kesayangan bunda, doa terbaik untuk Leslar, saling menjaga hati dan perasaan, cintai pasangan hidupmu karena Allah bukan karena nafsu. Duh persahabatnya, cintai pasangan hidupmu karena Allah bukan hanya karena nafsu. Kita doakan untuk rumah tangga Leslar, semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya disimak juga perselabat ya, ada sebuah postingan rangkuman preskon hari ini, langsung diunggah oleh akun Fanti anda aja deh Rangkuman preskon hari ini yang pertama, Lesti resmi mencabut laporan, alasannya adalah anak yang masih butuh sosok ayah dalam tumbuh kembangnya saat ini Bilar sudah meminta maaf ke Lesti, bapak dan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan Perjanjian tertulis di atas kertas dan ditandatangani di atas materai. Yang kedua, keputusan mencabut laporan sudah atas diskusi dengan keluarga, dan doakan semoga ini keputusan terbaik. Yang ketiga, alasan kemarin melakukan pelaporan agar suaminya tidak melakukan hal yang sama kembali. Yang keempat, pencabutan laporan dibuat dengan beberapa kesepakatan dari pihak Lesti bilar maupun keluarga disaksikan oleh kuasa hukum yang kelima selama proses berjalan mereka tidak pernah mengeluarkan kata pisah intinya sampai saat ini status mereka masih sama seperti sebelumnya untuk kedepannya doakan saja yang terbaik yang terpenting saat info fokus pada kasus yang dilaporkan saja yang keenam untuk proses pembebasan dan lain-lain pihak Lesti menyerahkan prosedurnya pada pihak kepolisian. Yang terakhir, yang ketujuh, Lesti tidak peduli dengan orang-orang di luar sana yang menyayangkan pencabutan laporan karena Lesti punya hak untuk melakukan hal tersebut. Yuk bersahabat ya, kita sebagai fans doakan saja yang terbaik. Kita jangan sampai membuli, jangan sampai memfitnah, apalagi menghujat Lesti kejoran karena Lesti punya hak, pro sahabat. Lesti yang menanggung, Lesti yang menjalankan kehidupannya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, semoga keputusan yang diambil pun itu yang terbaik. Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk Lesti Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Fati Update yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar Bang min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.